cek cek cek cek balik lagi bersama otomatis hari ini kita akan berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor Olympus hari ini ya seluruh hari ini kita coba modal 77.000 kita akan mencoba mencari profit profit manis di Olympus pastinya ya seluruh kita mau bawa modal-modal receh ini semoga kita dikasih JP, -JP. mantap ya seluruh ya kita coba main di bet biasa 1200 double tank AF kita coba di turbo dulu aja 50 kali ya, Lur. Oh, yang bertanya kita main di mana? Kita main di RTP 8000 bosku. Itu slot tergacor tersolid sampai jaga dunia harap. Di sini udah berapa pun pasti di Peru Bosku dan cuma di sini, Bosku. Satu-satunya situs yang menyediakan layanan cek RTP game gratis real 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan real game Itu sendiri bahannya yuk langsung gaskan saja tuh. Okay. RTP 8.000 untuk link situsnya saya semakan di pin komen ya bosku jadi yang bertanya RTP RTP game itu apa bang RTP game itu return untuk player jadi seberapa presentasi kalian jackpot di game tersebut ya bosku saya saya saya saya jelasin nanti kita lagi dapat sistem pin dulu kita nikmati dulu Lirong. kasih dong konek-konekan mantap Belum hijau dulu boleh atas gelas kuning dong malam Anjir tanjir uh, kuning pecah merah fix ikut nih harusnya merah ikut aduh ah, ternyata tangga merah kurang aku enggak apa-apa masih kisah sembilan kali lagi hijau konek mantap yuk ungu ikut dong ungu dulu ikut mantap ungu ikut atas gelas kasih aduh ternyata belum belum sini gelas aduh malam merah mantap ungu konek yuk kuning boleh ikut kuning boleh ikut kuning ah tuh, belum juga kumpulin tambelnya dulu ya suruh Data tambel 16 masih 17 kali lagi 6 kali lagi yudor jelas hmm, kurang saatnya anjir Mantap, tapi tambahan boleh us, tambahan boleh tambahan dulu Aduh enggak dikasih tambahan tapi lumayan ya suruh kamu udah 18 ini kita tinggal menunggu momen momen pecahan-pecahan makasih ah, atas kasih petir. Hmm. lumayan 2400x2 48000 mega mega mega mega mega ya suruh hitung lagi kasih lagi dong us, hmm. aduh kuning kuning kurang satu nih kayaknya hmm. kuning kurang satu, hijau kurang satu juga ini, sih seru kali lagi ya yang boleh-boleh mantap biru fix jadi biru jadi ungu jadi nih ungu jadi pasti ungu jadi mantap ungu jadi cincin sayang nggak ada lagi, dua atas, merah sih, dua atas jelas kasih petir dong. Hmm? lumayan lah ya suruh ya 4000 kali 34 hmm, 161 lumayan kita dapet twistin yang agak-agak berisi ini maksudnya ini. lumayan leman gurih juga ini twistin twistinnya ini berarti tambahnya di RDP 8000 pastinya siswa tergagal kesolesan dan jaga dunia akhir bisa buka lagi-lagi yuk oh, last last last one yuk konekin hmm, umpada lumayan ya suruh. 263 ribu yuk kita coba puter puter lagi. Like. Oh ya, lanjutnya tadi RTP game itu apa? RTP game itu presentasi kalian jackpot semakin gede jika RTP gamenya semakin gede juga Jadi buat kalian semua selalu cek RTP game sebelum bermain Biar kalian tahu game itu lagi gacor atau enggak Dan cuma di RTP 8000 pastinya Situs loter gacor Soal solid jaga dunia akhirat sini WD berapapun pasti bebar lunas dan cuma sini kalian bisa cek rtp gratis live 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan red gamenya itu sendiri ya bosku enggak kayak situs-situs lain yang cuma tempelan doang kalau di sini tuh real live, 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan red gamenya itu sendiri yola langsung gaskan saja rtp 8.000 untuk link situsnya saya sematkan di pin komen yuk gaskan seluruh oh ya, seluruh bisa dibantu like comment dan subscribe-nya biar kalian tahu aktifin juga loncengnya biar kalian tahu pola slot gacor hari ini itu apa ya ya tapi tetap sih kita coba mainnya get of Olympus atau Olympus saja lumayan kali 15 konek ungunya dong mantap ungu jadi kuning boleh ikut kuning hijau hijau hijau hijau mantap ya kuning bisa ikut itu kuning atau nggak mau tapi lumayan lah ya Suriak taman- taman 51.000 konek-konek di luar nih jadi buat kalian semua dibantu share Share juga biar teman-teman kalian tahu juga pola slot gacor hari ini itu apa slot gacor hari ini pola slot Olympus hari ini slot gacor Olympus hari ini slot gacor Olympus hari ini slot gacor Olympus hari ini pola slot gacor Olympus hari ini pola Olympus hari ini pola slot Olimpus hari ini, ya, lur, ya lur, dibantu share-share-nya, info kan ke tetangga juga. Kalau spin ada info slot gacor hari ini. Pola slot gacor hari ini. Slot gacor hari ini, slot hari ini. Pola slot gacor Olympus hari ini. Pola slot gacor hari ini. Pola slot Olympus hari ini, ya, lur. Dibantu like-like-nya juga biar channel saya bisa naik form lagi, ya, Bosku. Karena target rata kita itu slot gacor hari ini, yuk dibantu dibantu dibantulah ya yes, seluruh ya share share like like komen-komen juga bisa yuk dibantu jadi jika kalian punya pola-pola andalan bisa dibantu juga di komen kolom komentar tulis aja pola andalan kalian apa biar saya coba juga pola-pola dari kalian betul. ini kalau turun 250 kita langsung kelas kan kuning konek boleh kuning kuning kuning biru hmm, biru jadi sayang atas mahkota itu scatter sih kalau kelihatannya dari sini bener kan udah kelihatan masalahnya mahkota pecah sayang ada petir anjir saya, Se sese dipikir dulu dipikir kita kan kah? enggak kita coba potar 30 quick, 20 aja 20 quick lagi kita coba cari frisbee nya dulu kalau emang frisbee susah kita langsung gaskan kan saja nungu jadi dong mantap yuk atas gelas mau kasih petir dong aduh malah mahkota dong petir-petir mantapnya what oh uh, uh. kasih dong us petir-petir mantap us. nah masa gate of Olympus sepi banget seperti ini tim buat kalian semua Yori bantu share-share nya buat temen-temen juga biar tahu kalau di auto spin itu ada polo slot gacor hari ini slot hari ini slot gacor hari ini slot gacor Olympus hari ini slot Gacor olimpus hari ini slot, olimpus hari ini slot gacor, olimpus hari ini, pola slot gacor hari ini, pola slot, olimpus hari ini, pola slot gacor, olimpus hari ini. Slow yo dibantu share sharenya yo, biar view view saya juga ramai juga kan jadi seneng bikin kontennya senang juga berbagi pola slot gacor hari ini, sur. walaupun target kita ki watch slot gacor hari ini nggak masalah kalau nyantel nyantel dulu di pola slot gacor hari ini. nyantel dulu dulu dulu apakah kita buhi di 240 saja? saya tadi di dalam lumayan lumayan gacor juga sih, tapi nggak dulu. kita tunggu kita putar putar dulu. kayak momen momennya kita lihat dulu kalau di luar lagi bagus temakan tembakan petirnya. Hmm, kita coba buy aja ya, di 2400 ya. Semoga dapat ward dan yang mantap gitu loh. Yuk, Yuk, Langsung gas. Tur konekin dong. Masih belum mau connect dulu. Seperti biasa ya, yes. seluruh Atas gendang kasih petir. Mantap kali dua pertama ya, Dul. Kaldu galdu nggak masalah lah ya. Masih sisa sama nyala hmm, Ungu boleh turun itu. Ungu, ungu ada dua tempat sih merah boleh merah dulu uh mau jadi atas cincin fix petir nih mantap petir yuk waduh gelasnya kurang satu ternyata anjir enggak gelas enggak cincin kurang satu semua seluruh ya dong masih sisa 10 kali lagi 9 hmm. belum ada pecahan-pecahan punya -pecahan, anjir ya dong. Hmm, lumayan lah ya seluruh kalau hijau connect juga ya mantap kurang satu hijaunya slur seluruh udah dulu dulu dulu dulu biru-biru mantap biru Connect kuning dulu boleh ungu boleh kuning ah ungu fix jadi kuning jadi nih wuh atas skill atas di kasih petir dong huh? kuning jadi yuk atas kuning kasih petir juga mengurut sekali korus merah jadiin dong merah jadiin dong aduh nggak pakalah ya 36.000 kali 15 an cu. kita langsung auto profit profit mantap ini ya Kalau udah profit-profit kayak gini Cuma satu ya sur. Tugas kita tinggal langsung kabur saja Karena kita pemain modal recep Pemain pencari profit Selalu mengutamakan WD sur. Jadi selagi ada kesempatan WD WD kan dulu karena kesempatan WD Nggak datang buat kedua kalinya ya sur. Selalu saya ingatkan seperti itu ya sur. Jangan terlalu terbawa Hap atau terbawa nafsu Selalu utamakan WD di atas segalanya Uh, yuk lah tuh dong kasih kasih lagi dong ah, lumayan lah ya seluruh 614 kita profit lumayan ya seluruh berhubung udah profit juga kita langsung atur kabur saja terima kasih yang sudah menonton sampai akhir jangan dibantu jangan lupa dibantu like komen sehariannya subscribe-nya bye bye slur salam jackpot